dari cinta bukan jaminan bahagia cuma kata biasa awal dari hancurnya rasa ini sas sendiri kau <tik> oh, berjanji akan jalin setia untuk sehidup semati dalam susah dan senang selalu bersama. Bukan hanya janji Semua tak subiki. Untuk siapa sah, harus berbagi Sakitnya hati secukup Sama jalin setia untuk sehidup semati dalam susah dan sananto selalu bersama. But,